Waspadai emas sedang tertekan, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1814.03 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1820.20. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212